Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saat ini kita membuka dan membacakannya. Tuh, kesehatan seorang Scorpio adalah two of swords ataupun dua pedang. Secara umumnya two of swords itu diartikan sifat memilih satu pilih dan satu tinggalkan. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Scorpio akan mengalami sedikit penurunan dikarenakan di sini seorang Scorpio akan mendapatkan beban pikiran yaitu dimana untuk memilih jalan kehidupan yang terbaik kepada dirinya sendiri. Di sini disarankan kepada seorang Scorpio berpikir secara tenang dan refleksikan serta rilekskan diri untuk mendapatkan solusi yang lebih bagus lagi sehingga berdampak positif kepada kesehatan. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Scorpio mengalami penurunan di bulan Maret tahun 2022 yang dimana di sini dikarenakan seorang Scorpio harus memilih jalan kehidupan yaitu di dalam memiliki kategori hubungan asmara yang akan berdampak negatif kepada kesehatan Dan di sini disarankan kepada seorang Scorpio baiknya fokus tenangkan diri untuk menentukan kehidupan tersebut Untuk menentukan jalan dan untuk menentukan hubungan asmara yang dimana akan berdampak positif kepada kesehatan Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Di Emperor Secara umumnya di Emperor itu diartikan orang yang berkuasa, orang yang bermasukkan, orang yang support orang, orang yang memberi doa dan jika kartu The Emperor kita gabungkan dengan kesehatan seorang Scorpio, di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi kepada seorang Scorpio. Dan kesehatannya di bulan Maret tahun 2022 adalah sosok seorang pasangan, yang dimana di sini seorang Scorpio akan mendapatkan beban pikiran untuk menentukan asmaranya ke depannya. Dan untuk kartu keuangannya adalah trio pentakel ataupun tiga koin Secara umumnya, trio pentakel itu diartikan kondisi stabil sudah didapatkan, kini hanya menunjukkan yang kepada orang lain. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Scorpio akan mengalami peningkatan di bulan Maret tahun 2022, yang dimana mana di sini membuat seorang Scorpio bisa berbagi dengan menunjukkan bukan berarti ya, yang dimana untuk membantu orang lain, yang dimana juga di sini akan membuat pintu skies semakin terbuka. Di sini juga digambarkan usaha apapun, kerjaan apapun yang dilakukan oleh seorang Scorpio akan berhasil maksimal dan membuat keuangan semakin meningkat lagi. Dan untuk support energinya adalah. King Swords, Secara umumnya, King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas Scorpio, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Scorpio mengalami peningkatan di bulan Maret tahun 2022, dan pintu rezeki akan terbuka, yang dikarenakan seorang Scorpio suka membantu orang lain dalam kategori orang tua, lansia, yang dimana di sini membuat usaha pekerjaan seorang Scorpio akan berhasil maksimal, dan membuat keuangan finansialnya jauh lebih meningkat lagi. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu keuangan Sunan Scorpio, di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi, sosok yang mendoakan. Seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2022 adalah sosok orang yang ia bantu, yang dimana di sini akan membuat keuangan finansial jauh lebih meningkat, pintu ski akan terbuka, dan usaha apapun yang dilakukan akan membuatkan hasil yang maksimal, serta membuat perubahan kehidupan kepada Scorpio sendiri. Dan untuk kartu keadaan pekerjaannya adalah ten of one ataupun 10 tongkat secara umumnya ten of one itu diartikan merasa hidup semakin berat dan merasa ditanggung sendiri dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2022 akan mengalami peningkatan yang sangat drastis yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan dapatnya banyak tawaran pekerjaan banyak job yang akan mampu mendongkrak keuangan karena pekerjaan lebih bagus lagi di sini juga digambarkan seorang Scorpio akan membuka banyak usaha dan usahanya berhasil berkat doa ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak mau bergantung kepada orang lain yang akan berdampak positif kepada finansial dan keuangannya serta di disini tidak tertutup kemungkinan semua usaha semua pekerjaan yang dia dapatkan berkat usaha Scorpio dan pengorbanan yang ia lakukan yang akan mampu membuat perubahan kehidupan kepada Scorpio sendiri dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of Cup Secara umumnya, naik of cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar Scorpio sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio akan mendapatkan banyak, job, banyak tawaran pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang yang ia kenal, dari orang sekitar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. serta di sini, seorang Scorpio akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain untuk melakukan pekerjaan lainnya yang akan mampu membuat keuangan jauh meningkat lagi. Dan di sini berkat doa dari seorang pasangan, berkat doa dari keluarga, usaha yang dilakukan di seorang Scorpio dengan ide cara sendiri akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan Maret tahun 2022. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu kear pekerjaan seorang Scorpio di sini menggambarkan sosok yang memberikan suatu pekerjaan, sosok yang memberikan kepercayaan kepada seorang Scorpio untuk melaksanakan dan mengerjakan suatu pekerjaan adalah Orang di sekitar orang yang ia kenal yang mampu mendokak kehidupan finansial karir lebih bagus lagi. Dan sosok yang mendoakan seorang sukses di sukses dalam berkarir. Membuat usahanya sendiri adalah orang terdekat keluar pasangan yang akan mampu membuat perubahan kehidupan semakin bagus lagi. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Nine of Cup ataupun 9 piala. Secara umumnya Nine of Cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan penerimaan kekurangan pasangan dan penerimaan apa adanya orang lain. Dan di sini menggambarkan kepada seorang Scorpio yang sedang single, seorang Scorpio yang sedang single disarankan untuk menerima apa adanya calon pasangan yang dimana di sini akan mendapatkan kebahagiaan yang dimana akan berujung kebahagiaan yang akan mampu membuat kehidupan hubungan asmara jauh lebih meningkat lagi dan kepada seorang Scorpio yang sudah berpasangan di sini menerima. Kekurangan pasangan melupakan kejelekan pasangan dan membuang jauh-jauh masalah lalu pasangan yang dimana di sini akan membuat hubungan asmara lebih bagus lagi yang berdampak positif kepada hubungan asmara Scorpio dan pasangan dan tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio dan pasangan akan mendapatkan keturunan di bulan Maret tahun 2022. Dan untuk support energinya adalah Queen of One Secara umum Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan kepada seorang Scorpio yang sedang singgah baiknya melihat dan menerima orang yang dekat dengan Scorpio dan melupakan masa lalu serta melangkah bersama seseorang tersebut untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi dan kepada seorang Scorpio yang sudah berpasangan baiknya menerima kekurangan pasangan melupakan masa lalu pasangan dan berjalan untuk masa depan bersama sama pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio akan mendapatkan Seorang keturunan yang menjadi kebahagiaan kepada Scorpio dan pasangan sendiri. Dan jika kartu yang kita gabungkan dengan kartu Bunga asmara di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi Bunga asmara seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2022 adalah sosok seorang pasangan yang dimana di sini dengan menerima kekurangan menumpahkan masa lalu dan berjalan untuk meraih masa depan bersama pasangan yang akan berdampak positif kepada Bunga asmara nya. Dan untuk angka keberuntungan seorang Scorpio itu berada di angka 2, 23, 30.